Ya, Bapak Ibu, sekarang coba kita bernafas dengan simulasi terlebih dahulu untuk menjelaskan nanti tapi dengan simulasi akan nge, ya. Relax boleh gerak-gerakin begini, nggak apa-apa. Pokoknya lah, sekarang tangan ya, tangan dikepalkan. Bapak Ibu coba tangan dikepalkan, ya. kepalinya yang kencang dan kuat. Sat, Tar pencak kuat. Gitu udah? Udah. Lalu coba tarik nafas. Ulangin lagi, tarik nafas. Oke, okay, sekarang saya nggak ikut menarik ya, Bapak Ibu ulangin, tapi saya menghitung ya, kuat sampai hitungan berapa narik tak ya. Ulangin lagi, pegang kencang-kencang, darinya, ya, tarik satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau nomor dua udah nggak, udah enggak kuat ya, berarti berhenti. Tarik, gitu ya. Tapi kencang nih, terkencang, tarik, tarik, tarik nafas. Oke, okay, gitu ya. Ya kayak saya juga, tarik nafas. <laughs> nggak bisa panjang. Oke, ya, sekarang gampang. Udah, tagannya dilemasin, ganti. Tagannya begini aja sekarang. Tagannya terbuka. Coba, tagannya terbuka, ya, begini ya. Terbuka. Boleh taruh di meja, boleh di atas di atas kaki. Karena tadi waktu nggum juga boleh begini, boleh di atas, kalau nggum gitu kan. Sekarang dibuka. Taruh di atas paha juga boleh, di atas meja juga boleh, ya. Ya, biar kelihatan dah rekamannya saat ini. Sekarang tarik nafas. Wah saya bisa panjang, kalau sekarang Bapak Ibu ya saya nggak narik, saya ketong ya, tarik, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, oke, bisa ngerasain bedanya, tangan di tangan ditutup, nafas nggak bisa panjang, tangan dibuka, nafasnya panjang, apa yang bisa saya mau jelasin, nah makanya kan kemarin-kemarin kan Pak, yang benar tuh tangan gimana, lidah ini harus nyentuh langit-langit apa enggak gitu ya udah pokoknya yang gampang dulu tapi pelan-pelan kalau mau lebih gampang konsentrasi lebih gampang menahan nafas lidah taruh di langit-langit juga waktu tahan itu lebih mudah tidak bocor gitu ya lalu kalau tangan sekarang kemarin kan misalnya begini gitu ya taruh di atas paha kok yang Kristen bisa bilang kok kayak patung buddha <laughs> yang penting waktu olah nafas nih merasakan bisa fokus oke okay. berdoa lebih fokus tapi tadi begini sama begini hampir sama, pasti nggak bisa narik nafas cukup panjang, agak berat untuk cukup panjang, ya. Tapi dengan terbuka ya enggak usah begini. Ini tuh untuk bantu konsentrasi, tapi terbuka begini taruh di atas paha. Kalau tertutup sama juga relax gitu ya, nggak beda banyak. Tapi kalau nanti narik nafasnya segitiga tuh mulai panjang, satu, dua, tiga, sampai sepuluh, anda yang begini nggak kuat. Nah, sekarang mulai mengerti posisi demi posisi ya. Tapi di awal dulu saya bilang terserah dah yang nyaman gimana dah gitu ya. Nah, sekarang ini enggak ada hubungannya sama apa-apa ya, tapi hubungannya apa? Badan kita sendiri. Ternyata badan itu integrated tangan ama paru-paru ama otak ini semuanya berhubungan. Posisi Anda tangan begini, begini sama terbuka aja, ambil nah, nafasnya udah beda kan? Ini cara yang paling gampang untuk menjelaskan bahwa tubuh kita ini terintegrasi. Sehingga kalau nanti kita tangan terbuka, nafas ditarik, oksigen penuh, kita bilang sama paru-paru, edarkan oksigen saturasi penuh alkali, menyebar ke tubuh yang sedang sakit. Anda ingat posisi tangan sama nafas aja berhubungan. Jadi nanti akan tunjukkan dengan cara-cara seperti ini yang gampang bahwa kita bisa membuat tubuh ini sebagai satu kesatuan atau holistik. Kalau jelasinya kan rumit ya, pakai ilmu segala macam. Kok bisa ya? Kok bisa ya? <laughs> ya sama juga biometrik sidik jari, kenapa orang sidik jarinya itu 8 miliar manusia, nggak ada yang sama, Dan tapi sidik jari jangan menjelaskan, umur 17 putus cinta. Dalam hidup akan cerai dua kali. meramalkan yang akan terjadi, mohon maaf kalau bagi saya itu dosa tapi kalau bukan meramalkan yang terjadi, ini orangnya teliti, ini tidak teliti. Itu masih bisa dari sidik jari. Ya. Nah, karena dalam jari-jari ini terhubung dengan otak. Sama juga tangan, ya, terhubung dengan otak, dengan paru-paru, dengan nafas, dengan <laughs> begini aja ternyata kita tidak bisa tangan begini tapi nafasnya pelan-pelan gitu. Tapi kalau tangannya terbuka bisa. Nah, maka sebenarnya olah nafas posisi yang bagus adalah dengan tangan terbuka atau terbuka tapi begini di atas paha itu terbaik ya termasuk kalau body scan itu masih bisa dengan sikap doa karena kita merasakan nah waktu merasakan apalagi memang saya ajarkan sambil berdoa maka sikap begini tentu enak tapi sebenarnya ambil nafasnya itu enggak bisa sepanjang kalau tangan terbuka nah sekarang hari ini kita akan olah nafas segitiga, di mana nariknya harus panjang, minimal 5 detik. Jadi kalau nariknya lima detik, nahan 5 detik, lepaskan 5 detik. Maka posisi yang terbaik untuk tangan adalah ada tangan terbuka. ya Itu yang terbaik. Mau begini juga nggak apa-apa, di atas paha. Ya, kita lihat di atas paha begini atau begini, nggak apa-apa. Mana yang enak, dua itu nggak ada masalah dengan lamanya uh, Narik nafas, jadi ini kalau kita bicara mengenai posisi tangan, ya, saya stop dulu.